Baiklah persahabat, selalu dimana pun kalian berada untuk mengalami perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita mendapatkan info spesial dari W.O. Rizky Bila dan Lesti Kejurah Persahabat, ya tentunya Kak Kirana menyampaikan Nanti di tanggal 4 Juli, persahabat, ya ada acara siraman Yang mana tentunya kita dihimbau untuk tidak mendatangi acara tempat tentunya siraman lesti dan riski Bila para sahabat ya untuk keamanan dan kenyamanan kita semua Dan kakinan juga menyampaikan bahwa nanti di acara tersebut Untuk orang-orang yang bisa menghadiri adalah tentunya saudara-saudara kandung Dan tentunya orang-orang tertua para sahabat ya Doakan saja mudah-mudahan acaranya selalu diberikan kelancaran Amin Ya robbal Alamin Posingan tersebut juga tentunya telah di repost kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Bilar Sebuah kalimat caption dituliskan Acara Leslar tanggal 4 Juli jangan lupa Cinta Abadi Leslar Kita tonton di TV juga kalau gak ada bisa tonton di aplikasi Mipo ya tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja kita tentunya dikasih kejutan spesial bahagia persahabat ya Doakan yang terbaik untuk acara pernikahan Les Rizki Rizky Bilar ke kabar berikutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan kabar spesial bahagia yang tentunya bang Bilar merasa kagum kepada Lesti Kejora. Tentunya sekalipun sibuk, para sahabat, ya, Lesti masih menyempatkan waktunya untuk menemani Rizky Bilar syuting. Luar biasa, para sahabat, ya. Tentunya kabar ini telah dirangkum oleh tentunya intens Para sahabat, ya, luar biasa. Tentunya Abang Bilar sangat kagum kepada Direk Lesti luar biasa mudah-mudahan saja mereka diberikan kebahagiaan dan tentunya keberkahan dalam rumah tangga Amin Ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai pujian dan respon yang sangat positif dari fans salah satunya dari akun Instagram lestari anes kormori mengatakan dalam kolom komentar masya Allah semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dijauhkan dari segala yang berniat jahat Amin. Respon yang sangat positif, para sahabat ya, yang selalu mendukung, mendoakan, serta support Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat kita lihat juga, tentunya kita lihat ada momen spesial, sahabat ya. Lesti Kejora tentunya membawa mobil sportnya Rizky Bilar Wah sahabat ya, aduh kayaknya ini ada vlog yang terpendam. Mudah-mudahan saja, tentunya kita mendapatkan kejutan, para sahabat ya, Lesti bawa mobil sportnya Abang Bilar dan ngepereng abang Bilar persahabat ya apalagi kita lihat di sini tentunya Bang Bilar kayak terlihat panik banget ketika mobilnya tentunya dibawa oleh Dede Lesti ke Joradu luar biasa banget persahabat ya doakan saja yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia langsung apalagi tentunya Dede Lesti membawa kameramen persahabat ya kayaknya ada vlog. Tetapi kita masih belum tahu para sahabat ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia langsung Dari Lesti 5 bilang Rizky Bilar tersebut juga sebuah kalimat caption dituliskan Kayaknya bakal ada vlog dede naik si kuning nih Apa ngepreng mobil kakak lecek ya Mari kita tunggu karena biasanya vlog agak lama muncul Tuh para sahabat ya ada komentar juga dari postingan tersebut, salah satunya dari akun Meli71 mengatakan, "Hmm, pasti lama lagi nih vlognya di-up padahal aku paling nggak bisa dipancing yang begini langsung penasaran susah tidur kepikiran. Aduh. <gifat> Sama aja, sahabat ya. Kita semua pasti kepikiran." Vlog apa yang akan diberikan kepada kita semua oleh Lesti dan Rizky Bilar, kita tunggu saja kejutan selanjutnya tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar seputar Lesti dan Bilar. Mungkin ada informasi di malam hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.